Hai semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama aku, Uci. Nah, di video aku kali ini, aku bakal ngebahas 4 penyebab atau penyakit yang menandakan bahwa menstruasi kalian itu enggak normal atau tidak teratur. Tadi nah, sini aku bakal ngasih informasi yang sangat penting buat kaum perempuan apalagi buat kalian yang lagi program kehamilan. Nah kali ini aku bakal ngebahas tentang gangguan menstruasi. Nah di sini kalian bisa lihat uh, kalian itu masuknya di kategori yang mana. Ini kan udah diklasifikasikan untuk jenis gangguan dari menstruasi ini sendiri jadi silahkan kalian cek langsung ya guys kalau misalnya kalian itu ngalamin dari lima uh, penyakit ini atau lima gangguan ini kalian wajib banget ke dokter karena menstruasi yang enggak lancar itu tuh akan menyusahkan atau mempersulit untuk mendapatkan kehamilan karena untuk mendapatkan kehamilan itu wajib banget menstruasi kita itu harus lancar dulu kayak gitu so, ditonton terus video aku sampai selesai jangan lupa di like, di komen dan di subscribe semoga video ini bermanfaat buat kalian semua yang lagi program kehamilan ataupun buat cewek-cewek uh, di luar sana yang belum menikah penting banget untuk mengetahui siklus menstruasi kalian ini lancar atau enggaknya so, disimak terus video aku sampai selesai Jangan lupa klik tombol loncengnya supaya kalian tahu kapan aku upload video terbaru Jika ini bermanfaat silahkan share videonya ke social media kalian Oke okay? next ke video Menurut siklus normal dalam menstruasi adalah 28 hari sampai ke 35 hari Itu menurut WHO Kalau misalnya kurang dari 28 hari atau lebih dari 35 hari Itu termasuk menstruasi yang gak normal Nah apa aja sih gitu kan gangguan-gangguan dari menstruasi ini sendiri Nah gangguan-gangguan ini itu wajib banget kalian waspadai Karena emang bener-bener mempengaruhi masa subur kaum perempuan Karena ini tuh mempengaruhi banget ketika kalian program kehamilan Itu tuh bakal susah banget karena dari menstruasinya aja kacau Gimana untuk menentuin masa suburnya Sedangkan masa subur itu butuh banget buat kita lagi program kehamilan Dibutuhkan banget untuk sel telur itu matang sehingga bisa dibuahi dan menjadi janin kayak gitu Oke gangguan haid yang pertama adalah amenoria Nah amenorrhea ini sendiri itu tuh dibagi menjadi dua primer dan sekunder Kalau yang primer itu guys adalah anak usia 16 tahun yang harusnya itu udah menstruasi sudah pubertas kayak gitu, tapi belum mendapatkan haid. Nah, itu tuh merupakan salah satu gangguan haid. Jadi harus diperiksakan ke dokter kayak gitu. Yang kedua adalah yang sekunder. Yang sekunder ini adalah untuk perempuan-perempuan yang masa subur, yang belum menikah, yang belum hamil, yang belum nggak pernah hamil, terus pernah haid juga, tapi kondisi ini tuh ketika tidak mengalami menstruasi dalam waktu tiga bulan berturut-turut atau dalam jangka waktu 90 hari. Setelah tiga bulan dia nggak pernah lagi mendapatkan menstruasinya. Nah, itu tuh merupakan gangguan dari amenorea ini sendiri. Nah, untuk amenorea primer ini sendiri itu tuh bisa terjadi karena genetik, terus juga kelainan di saraf otak untuk mengatur uh, hormon suburan ataupun hormon haid Yang kedua adalah oligomenorrhea ini tuh siklus menstruasinya menjadi lebih panjang tapi kurang dari 90 hari atau oh, tidak terjadi menstruasi selama lebih dari 35 hari dan tidak melebihi dari 90 hari namun kurang dari 90 hari tiga ada poli minor jadi siklus menstruasi yang kurang dari 21 hari yang keempat adalah metrorhagia Nah ini itu merupakan pendarahan yang lebih dari 90 hari dalam volume yang banyak Nah metrorhagia ini merupakan siklus menstruasi yang benar-benar gawat jadi dimana pendarahan selama lebih dari 90 hari ataupun dalam 3 bulan itu tuh pendarahan terus terus volumenya juga banyak kagia ini merupakan siklus menstruasi yang dimana perdarahannya itu berlangsung selama lebih dari 90 hari dalam artian darahnya itu non-stop gitu loh berhenti-berhenti selama 90 hari nah ini tuh benar-benar gawat ya guys karena Siklus ini itu merupakan perdarahan di dalam rahim Yang emang benar-benar ada uh, sesuatu yang terjadi di dalam rahim Jadi wajib banget dilaporkan ketika kalian itu mengalami perdarahan Lebih dari 90 hari atau 3 bulan berturut-turut Normal dari menstruasi itu sendiri Biasanya 3-7 hari perdarahan Kalau misalnya lebih dari itu Itu tuh udah dikategorikan Ada gangguan dalam height kayak gitu, terus juga nih kalau misalnya untuk uh, siklus atau rentang waktunya itu biasanya 28 hari sampai 35 hari kalau lebih dari 35 hari itu uh, siklus menstruasi kalian bisa dinyatakan tidak normal ya guys Nah, setiap perempuan itu mempunyai siklus menstruasi yang sangat berbeda-beda ada yang pendek, ada yang panjang ada yang normal, ada yang gak normal jadi wajib banget buat kalian itu mengetahui, nah dan aku mengedukasi kalian supaya kalian itu mengerti untuk bisa membedakan kalian itu di kategori uh, kena gangguan yang mana kayak gitu, jadi kalau misalnya kalian itu mengalami gangguan yang aku sebutkan tadi di luar siklus normal itu menandakan bahwa rahim kalian itu bermasalah jadi nggak usah khawatir, kalian periksakan ke dokter Biasanya dokter bakal menyarankan kalian Untuk mengkonsumsi obat-obatan dalam melancarkan haid, menstruasi Atau menormalkan hormon-hormon yang ada di dalam tubuh kalian Kayak gitu, jadi so jangan panik ya guys Itulah 4 tipe penyebab menstruasi nggak normal Jadi silahkan kalian cek siklus menstruasi kalian itu Maksudnya di kategori yang mana Bagi kalian yang menstruasinya itu nggak normal oke okay, itu aja video aku kali ini semoga bermanfaat buat kalian semuanya kalau misalnya video aku ini bermanfaat, tolong bantu subscribe channel ini terus juga like dan komen kalau misalnya kalian itu punya pertanyaan silahkan uh, follow ig aku di atas Insya Allah aku bakal jawab langsung pertanyaan kalian 4 kategori ini kalian wajib banget untuk berobat ataupun uh, periksakan diri ke dokter karena ini tuh benar-benar kacau karena bisa mempengaruhi kesuburan Dan untuk program kehamilan Emang sangat mengganggu banget Jadi wajib banget buat kalian Karena aku udah mengedukasi kalian Dan kalian udah mengetahui hal yang Sangat penting ini Kalian wajib banget untuk memeriksakan diri kalian Sesegera mungkin sebelum terjadi uh, Sesuatu yang tidak kalian inginkan So, ditonton terus videonya Sampai selesai Semoga bermanfaat Buat kalian yang lagi program kehamilan Semoga berhasil Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya Bye bye